Selain alamnya yang luar biasa indah, sehingga menjadi tujuan wisata para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Indonesia juga terkenal dengan yang berbau klenik. Tak hanya ritual saja, Indonesia juga terkenal sekali dengan nuansa dan juga anggapan mistis. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Pulau Manimbora menjadi salah satu tempat wisata di Kalimantan Timur yang ramai dikunjungi. Berlokasi di Ampen Medang, Batu Putih Kabupaten Berau, Pulau Manimbora ini mendapat julukan sebagai Pulau Spongebob atau Spongebob Island. Julukan tersebut lantaran Pulau Manibora menampilkan pemandangan yang mirip dengan pulau yang ada pada pembukaan serial kartun Spongebob. Pulau Manibora termasuk pulau kecil yang ada di Kepulauan Derawan. Kepulauan Derawan sendiri terkenal dengan deretan pulau-pulau indah yang menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Sementara julukan SpongeBob Island terhadap Pulau Manibora sendiri berasal dari wisatawan asal Jerman. Menurut wisatawan ini, pohon kelapa yang ada di Pulau Manibora dan menjulang tinggi dari kejauhan itu mengingatkannya pada pulau di pembukaan kartun SpongeBob. Saat berada di Pulau Manibora ini, pengunjung akan disuguhi pemandangan berupa pantai yang luas, hamparan pasir putih dan pepohonan yang menjulang tinggi. Untuk menuju ke Pulau Manibora Pertama-tama pengunjung yang dari luar Kalimantan harus berada di kota Balikpapan terlebih dahulu. Dari Balikpapan, pengunjung bisa melakukan perjalanan darat maupun udara ke Kabupaten Berau. Dari Kabupaten Berau, pengunjung harus langsung menuju ke Pelabuhan Tanjung Batu. Di pelabuhan ini pengunjung harus menyewa speedboat untuk menuju ke Kepulauan Derawan, salah satunya Pulau Manimbora. Selain keindahan pantai dan hamparan lautan, Pengunjung Pulau Manibora juga bisa menyaksikan tumpukan tulang belulang manusia di pulau ini. Tulang-tulang tersebut merupakan hasil dari ritual masyarakat lokal suku Bajau yang mendiami Pulau Balikgukuk. Masyarakat suku Bajau ini biasa menguburkan jenazah anggota keluarganya yang meninggal dunia di Pulau Manibora. Beberapa tulang belulang jenazah itu dibiarkan berserakan namun tetap berada di suatu tempat yang dipagari dan diberi patok di sekitarnya. Pulau Manibora juga berdekatan dengan tempat wisata lain di Kalimantan Timur yang tak kalah indah. Tempat wisata itu bernama Labuan Cermin. Biasanya pengunjung akan singgah ke Labuan Cermin ini, baik sebelum maupun setelah dari Pulau Manimbora. Labuan Cermin adalah tempat wisata berupa danau. Airnya sangat jernih bak cermin, sehingga diberi nama Labuan Cermin. Lokasi Labuan Cermin berada di Desa Labuan Kelambu, Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Untuk menuju Labuan Cermin, rutenya adalah dari Balikpapan menuju Kabupaten Berau, lalu ke Tanjung Redeb. Dari Tanjung Redeb dapat dilanjutkan ke Kecamatan Biduk-biduk dengan perjalanan darat sekitar 6 atau 7 jam. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.